Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How you guys, gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan hor kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan makhluk aneh Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 10 So, buat lo semua yang belum nonton part part sebelumnya Lo bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya So, ada seorang bernama Mark yang tinggal di Greenland. Suatu malam, Mark itu ngajak anak perempuannya jalan-jalan keluar rumah bareng anjing peliharaannya. Dan Doi iseng aja gitu buat ngevideoin anak perempuannya dari belakang. Tapi, tiba-tiba pas Doi lagi asing videoin anak perempuannya itu berhenti di tengah jalan dan nunjuk ke satu arah. Mark itu sama sekali gak ngerti apa yang dilihat anak ini. Coba deh sekarang lu perhatiin video yang ini baik-baik. Gue yakin diantara lo semua masih nggak paham ya apa yang aneh dari video yang tadi. Karena emang agak sulit sih buat ngeliatnya Selain karena penampakannya itu yang cepet banget Sosoknya itu juga cukup jauh dari kamera ini Tapi coba deh lo perhatiin ke arah celah di antara dua gedung apartemen Yang ada di depan mereka Lo bisa lihat ya di awal video di situ terekam ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang terbang melintas di antara celah dua gedung apartemen itu Dan kalau lo perhatiin kalau gua zoom, sosok yang tadi itu siluetnya mirip banget kayak orang So jelas kalau yang tadi itu bukan burung, bukan kelelawar, atau sejenisnya Apalagi kalau diperhatiin, ukuran tubuhnya itu besar ya Mungkin seukuran manusia dewasa Sedangkan Mark itu sama sekali nggak sadar sama kehadiran sosok yang tadi Karena Doi lagi fokus buat ngevideoin anak perempuannya Dan Doi baru sadar pas Doi lihat lagi rekaman video yang tadi Sampai sekarang video Mark ini masih menjadi misteri Sosok apa yang terekam di video mereka tadi? Dan pas video ini dipost di internet, nggak sedikit juga yang bilang kalau itu adalah salah satu makhluk urban legend dari Greenland yang bernama Kivitok. Tapi... Gimana nih menurut lo? So, ada seorang cowok dari Australia yang ngepost sebuah video yang doi rekam sendiri yang rame banget dibahas di Reddit. Video itu Doi rekam bareng seorang temannya di malam hari. Malam itu mereka tuh lagi refreshing jalan-jalan di pinggiran hutan di Australia. Dan pas Doi iseng bikin video buat di upload ke Instastory-nya, tiba-tiba ada sesuatu yang bikin mereka shock. We here, here, weird noises in the forest. What the? Oh, oh, oh, what the? What the? Ada sebuah kepala yang mengintip ke arah mereka Dari balik salah satu batang pohon Otomatis mereka berdua langsung kaget ya Pas ngeliat sosok yang tadi Penampakannya tuh cepet banget Kira-kira cuma sedetik doang Dan kepala itu langsung balik ngumpet lagi Di balik batang pohon itu Anehnya kalau lo perhatiin Mata sosok yang tadi itu bercahaya di dalam gelam Padahal seperti yang kalian tahu ya, mata manusia itu nggak mungkin bisa bercahaya di dalam gelap kayak di video yang tadi. Dua orang cowok ini itu sama sekali nggak tahu itu sosok apaan. Dan mereka berdua juga sama sekali nggak mengklaim kalau yang tadi itu ada hubungannya sama sesuatu yang bersifat paranormal. Karena menurut mereka bisa jadi yang tadi itu cuma salah satu satwa endemik dari Australia. Mungkin bisa jadi yang tadi itu possum, walabi, atau mungkin kangguru. Tapi pas gue bacain komen-komen yang ada di reddit, banyak yang lebih percaya kalau yang tadi itu bukan hewan. Karena bentukannya sama sekali nggak mirip. Tapi gimana nih menurut lo? So, ada beberapa diantara lo yang belakangan ini mention-mention gue terus buat minta gue ngebahas video yang ini. Videonya itu aneh banget. Bahkan setelah gue tonton videonya berkali-kali, gue tuh masih sama sekali gak paham apa yang sebenarnya terjadi di video ini. Gak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja lu tonton dulu videonya. Oke okay, guys, so we found this weird looking little spider thingy in the garage, and right, nothing. Woy, here look. Every time I touch my phone, it freaking tap it crazy, tap it crazy. Look, look, look. But yet, I'm tapping the table and nothing. And I go here on my phone and I touch the feels so ini cerita kalau beberapa waktu yang lalu Doi itu nemuin ada seekor serangga yang bentuknya mirip kayak laba-laba di garasi mobil rumahnya. Terus Doi tangkeplah serangga itu dan Doi masukin ke toples. Dan pas Doi iseng mau videoin serangga hasil tangkapannya yang tadi, pastinya Doi tap layar smartphone-nya supaya fokus ke subjeknya yang sangat kecil itu ya. Tapi, setiap kali layarnya di-tap, serangga itu seolah kayak bisa ngerespon. Setiap kali di-tap, serangga itu gerak. Padahal, lu bisa lihat sendiri ya, pas meja yang ada di bawah toples itu diketok-ketok secara langsung, serangga itu malah nggak ada respon. Tapi pas di-tap di layar smartphone, serangga yang tadi itu seolah kayak bisa ngerespon kayak disentuh secara fisik. Dan pas gua baca-bacain, ada beberapa teori. Katanya ada yang bilang kalau serangga yang tadi itu bukan serangga asli, tapi serangga robot. Dan ada juga beberapa teori lain yang bilang itu karena laser autofocus, sinyal, bahkan sampai gelombang radio. Sampai ada juga teori yang bilang, itu cuman kejadian kebetulan aja. Pas kebetulan layar smartphone-nya ditap-tap, pas saat itu juga serangganya lagi gerak. Jadi cuman cocok gitu guys. Tapi menurut gua kayaknya enggak ya. Gimana nih menurut lu? So ada dua orang cewek dari Peru, yang suatu malam pas doi abis pulang kerja dan mau jalan balik pulang ke rumahnya. Tiba-tiba mereka itu ngeliat ada sesosok makhluk yang bentukannya tuh aneh banget di kejauhan, karena mereka parno, jadi mereka langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam dari kejauhan. Perhatiin baik-baik. <tuk> Kalau gue perhatiin ini ya Sosok yang tadi itu bentukannya kayak orang Yang lagi kayang Dan kalau gue zoom Sosok yang tadi itu kepalanya goyang-goyang So pastinya yang tadi itu bukan manekin Atau patung ya Dan anehnya lagi meskipun disitu pencahayaannya itu remang-remang Tapi menurut gue cukup terang ya mas Ian Sedangkan lo bisa lihat sendiri Sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan detail apapun Warnanya cuma hitam doang So wajar aja ya kalau dua cewek ini jadi ketakutan setengah mati pas ngeliat sosok yang tadi itu dari kejauhan. Karena emang bentukannya itu gak wajar banget. Selain itu mereka juga cerita kalau akhirnya mereka mutusin buat ambil jalan muter yang lebih jauh untuk pulang ke rumahnya. Dan mereka bisa pulang dengan selamat. Walaupun sampai sekarang mereka itu belum dapat jawaban yang pasti tentang sosok apa yang mereka lihat malam itu. Air terjun Video yang terakhir ini juga banyak banget diantara lo yang mention gue Minta gue buat ngebahas di next episode Dan gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini ya Selain karena sumber asli videonya yang misterius Gue juga sama sekali tahu tau dimana video ini diambil Dan siapa orang yang ngerekam video ini Di sepanjang video ini Doi juga ngomong terus Tapi gue sama sekali nggak paham Doi itu ngomong pakai bahasa apa Tapi buat mengerti isi video ini lo gak perlu paham apa yang doyo omongin. Coba deh sekarang lo perhatiin video yang ini baik-baik. Rio de Janeiro, pare visual, na massa, agora melhor de tudo, essa queda d'água, muita água, muita força. Carac, bisa lihat di ya, cewek air. tuh ngevideoin sebuah air. terjun yang arusnya di deras air. di air. air. Dan di bagian awal video di situ sama sekali nggak kerekam ada orang satu pun di tempat itu. Tapi tiba-tiba secara misterius ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam dengan ukuran yang cukup besar yang muncul dari balik air terjun itu. Sosok itu cuman muncul sebentar banget dan nggak lama kemudian sosok itu hilang lagi seolah kayak terseret arus air terjun itu. Keanehan nggak cuma sampai di situ, karena ternyata sosok yang tadi itu nongol lagi untuk yang kedua kalinya dan kembali menghilang. Mungkin yang lo ada yang mikir kalau yang tadi itu cuma orang kali, Bang. Tapi, lo tuh sadar kan kalau video ini tuh direkam pas siang hari. Bener-bener suasananya itu terang benderang. Tapi kenapa ketika semua yang terekam di video itu terang benderang, sosok yang tadi itu sama sekali nggak kelihatan detail apapun. Warnanya cuma hitam doang. Menurut gue itu aneh banget ya. So, pastinya jelas yang tadi itu bukan orang yang sedang berenang. Karena nggak mungkin ada orang yang berenang tapi sekujur badannya itu warnanya hitam semua kayak gitu. Dan lagi pula, lo bisa lihat sendiri, arus air terjun itu deras banget. So, pastinya bakalan berbahaya untuk seseorang main-main di situ. So, apakah yang tadi itu cuman video settingan? Atau sebuah penampakan yang real? Gimana nih menurut lo? Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.